Aku butuh bantuan kamu deh Ya kan aku punya gebetan Iya Terus gebetan aku jalan sama cowok lain Waduh, waduh. Kalau gitu kamu juga harus ngebales Nah itu makanya Kamu harus jalan sama cowok lain Waduh ya. Tapi kayaknya Biasanya ya Aku sama cewek aku itu Suka pegangan tangan Kayak gini, kayak gini, kayak gini nih Ini contoh aja ya Iya Kayak gini Terus biasanya ya, aku tuh kalau lagi diam gitu suka iseng, suka gini-gini ke cewek aku suka gini ini contoh aja ya, ya contoh, -contoh, contoh aja, suka gini-gini nih. <laughs> gitu aku lanjutin ya contoh-contohnya ya. Oh iya ya. boleh. Nah biasanya uh -uh. kalau sama cewek aku tuh gitu, yeah. kan kita mau bikin cemburu ya. Mm -mm. Suka, aku tuh suka, kayak dia ngelamun gitu, dia tuh suka tiba-tiba nyium pipi aneh deh. Aduh. Aduh. Oh jadi dia tuh tiba-tiba pas lagi diem uh, iya. nyium pipi kamu, ya, aku tuh kayak tuh, gini. Oh my God. begitu <sukain> dong Tenang, tenang. Kita kan KRI menjalin persatuan dan kesatuan. Ini, <tisih>, Pak. Seneng banget mau bayarin mau kapan pun nggak apa-apa. Inge saya tunggu. Clap. Ya, Ibu, Pak. Ibu, Pak. Itu temenan. masih lagi yang ya. yeah. bersuara. Yeah. Pada banget lagi. <laughs> Pusat, la, <men>. Pusat, la. <laughs> Aduh. <laughs> Utu, aku pengen, pengen sel, yeah. Aduh, mimin lagi. Tapi aku juga tetap maunya sama kamu. Kamu jangan cemburu ya. Mana? Kamu mau aku mana? Coba lihat tunjukin. kalanya ini landasannya memang agak pekat. <tuk> Tapi ayo eh, kamu katanya mau sama aku. Tapi masalahnya cuma satu. Kenapa, Pak? Lu kan belum kawin. Iya. Wow, udah. Iya. Bini gua gimana? Bilang aja atas nama komedi. Aduh, ternyata benar kata orang-orang. Apa? Cewek itu emang manisnya di depan doang. Aduh. Di belakang pasti ada cinta yang akan dia oh. Kamu kenapa begini di belakang aku? Aku Aku tidak mengkhianatimu, Pulgonzo. Aku ngeliat tadi kamu peluk-pelukan di belakang aku apa? Aku peluk-pelukan sama dia? Iya. Mm. Peluk-pelukan kayak gini maksud kamu? Yang kayak gini. Halo. Halo. <allies> <mukakan> <Gimana>? <mukakan> ini satu aja ya. ya. Bini gua gimana? Cepul <mukakan> <mukakan> lagi dua. ]eminat. Ribut nih bener. <mukakan> begitu di depan aku tadi contoh dong contoh tadi. gimana sih hei hei, hei. mana ada laki-laki normal yang rela ketika melihat orang yang disayang mencium laki-laki lain wow. di depan matanya kamu aku, sayang aku cel aku sayang aku keceprosan oh, aduh, aduh. kira ciuman kamu yang pertama itu akan meluluhkan hati aku? Enggak, Celine. Ciuman ah. pertama kamu... <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Berarti harus ada ciuman kedua dan ketiga? Iya. Iya. Enggak, bukan. Aku bukan mau... Selin udah. <tuk> <tuk> <tuk> aku nggak mau, nanti setelah ini kamu akan kesal sama aku setelah adegan ini. Kenapa? Aku, aku cuma pengen kita... Lebih baik kita berteman aja, Selin. Anu? Udah aku kira, okay. dan Aduh. udah aku duga. Ah, Cel, aku gak mau. Ah, Cel. Oh iya, yeah, Cel. Makasih ya. <laughs> Makasih buat harapan-harapan kamu. Kalau memang kamu suka sama dia, udah. Lebih baik kita udahin aja perasaan ini. Enggak, Cel, ini gak seperti apa yang kamu pikirin, Cel. Enggak, Selin. Se cel. Enggak, please. A eh, kok gue duduk? <laughs> <laughs> enggak, please. Aku udah gak mau lagi melanjutkan kisah cinta ini. Aku, aku akan pikir-pikir, apakah aku bisa menerima kamu apa enggak lagi? Set.